Cerita, Cerita ini di ujung segel desahan, ku memandang tata jempol cantik dengarkan Aku, aku, aku tak tatang panjono tatana yang, yang lebih bisa saat ini ku, ku, ku, ku meminta jadilah itu dari anak-anakku membuka mata dan tertidur di sampingku aku ter main main Seperti lelaki yang lain Satu yang ku tahu Ku ingin melamar Ku tak setampan pandon jua Tak ada yang lebih dari cintaku tapi saat ini ku terangku ku sungguh mencintamu jadilah pasangan hidupku jadilah ibu dari anak-anakku Sampai kau, aku tak main-main satu yang ku tahu. pasangan hidupku Jadilah ibu dari anak-anakku Jumlah buka mata Dan tertidur di sampingku Aku tak lagi yang lain satu yang ku tahu Oh satu yang ku mau